ya, guru ya, Tari. Nah, bentar ya sih. pak perhatikan di sini ada huruf apa ini? Huruf ya, ya kan? Jadi dibacanya panjang atau pendek huruf ianya? ya Ya. Hmm, huruf ya ini panjang. Kenapa panjang? Nah, ada alif kecilnya, ya kan? Kemudian ada huruf lam. Lam bertemu dengan huruf ya ya sukun dibacanya apa? Dibaca lau apa? Lai. Lai. Iya, jadi gitu ya. Jadi bacanya ya lai. Ini huruf apa? Ta. Terus? Ni. Iya, coba baca lagi dari sini ya. ya. Sekarang dari sini, yang lancar. Ya, aku ya, lay, tani, ya, to, i, ron, ababila. Betul, lagi, to, i, ron, to, -i satu lagi Abis ini uh, Lanjutkan di rumah ya Coba yang ini Ya ku Ya U Lo Ya Ianya panjang Ya Laitani